Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Om Komaria Sudarman SPD Menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertajaya Kecamatan Rakbo Kabupaten Cianis Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan profil sekolah SD Negeri 2 Kertajaya SD Negeri 2 Kertajaya Beralamat di Dusun Padaimur, Desa Ketajaya, kecamatan Lakok, Kabupaten Ciamis. NPSN 2021-1385 SD Negeri 2 Ketajaya berdiri tahun 1961. Bangunan SD Negeri 2 Ketajaya di atas lahan tanah milik Desa Ketajaya dengan luas tanah 1.927 meter persegi dengan status hak guna pakai SD negeri 2 karta terakhir diakreditasi pada tahun 2016 dengan nilai A Selanjutnya, keadaan guru di SD Negeri 2 Ketajaya. Guru kelas ada 6 dan guru mata pelajaran ada 2. Guru kelas 1, Mustati SPD. Guru kelas 2, Priska Kartika Sari SPD. Guru kelas 3, Tujianto SPDI. Guru kelas 4, Titin Trisnawati SPD. Guru kelas 5, Halim Abdul Karim SPD. Guru kelas 6, Ngadirah SPD. Guru PAI, Ihsa Andriansah. Guru PJOK, Iis Kusningsih SPD. Dan kami juga bekerjasama dengan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun, susunan organisasi Komite SD Negeri 2 Ketajaya adalah sebagai berikut. Ketua Watim SPD, Pakai Ketua Admun Sekertaris, Sukio Sanjana Seni, Indahara Supriyati, Seksi Sarana Prasarana, Muslim, Seksi Kurikulum, Layanan Pembelajaran, Rasem SPD, Seksi Komunikasi atau Humas, Sukirman, Seksi Usaha, OCHIM. Keadaan Murid pada bulan Agustus 2021 jumlah seluruh murid SD Negeri 2 Kertajaya pada bulan Agustus adalah 152 keadaan fisik atau bangunan SD Negeri 2 Kertajaya 1. ruang kelas ada 6 yaitu ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ruang guru 1 ruang ruang kepala sekolah 1 ruang Ruang UKS Ruang Satuan Tugas COVID-19 Ruang perpustakaan satu Ruang Ruang kesenian Dan Ruang Olahraga Musola 1 WC Guru 1 WC Siswa 3 Tempat Parkir Siswa satu, Tempat Parkir Guru Sanggar Langan Siswa Kancin Sekolah Udang 1 Prestasi yang diraih siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mustati Guru kelas 1 SD Negeri 2 Kertajaya Kecamatan Lapok Kabupaten Ciamis Yang depan gerak Gerak gerak ya, Yang depan berdepan Siap berikan ya. ya. Ya. Ingat tentang anggota sebuah, e -e -e. masih tunjukkan ya, sambil tunjukkan sambil nyanyi. Nah, kalau hidup kalau ada lidah. Betul ya, ini yang namanya pancah indra satu.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 Bisa bersama-sama satu, -sama satu langkah, ya, karena berdiri rem atau kompos karena bagian kelompok satu, tapi semangatnya sama aku. semangat! Bisa ya, belajar, mudah. Ya. Baik, sebelum itu, Ibu Asep dulu ya, kalau mau belajar. Hadir, baik. Semuanya sehat hari ini. Masih ingat, yang atas itu angkanya apa? nyawa, dan yang bawah disebutnya, dan Bu kelasnya masih ada masih tentang pesanan, tapi mengidentifikasi pesanan yang sendiri Sebangun datar data yang pegang ini bentuknya. Masih ingat, ya, sebenarnya, sih, sih, sih, sih, Tiga sih, Tiga sih, sih, sih, sih, sih, Pantulis sih, Yang terakhir, coba sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sebagian sih, sih, Sebagian dari delapan, bagian empat, setengahnya dari delapan adalah empat, Eh, satu empat, dua Dua empat, empat, empat, ini berapa empat, empat, empat, empat, empat, Dua empat, Jaya, Kecamatan Labu, Kabupaten Ciawi. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Doa mulai. Alhamdulillahiyallah. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Supaya Indonesia tu, dua. Indonesia tanah airku. Oh, yang tidak hadir kelompok ini. Terima kasih. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Seperti yang kemarin negara-negara ASEAN kita sudah pelajari Bapak -bapak Semua negara yang masuk ke anggota ASEAN adalah negara yang bagaimana? Merdeka. Indonesia adalah salah satu negara yang merdeka. Dan kebetulan kita akan bahas proklamasi kemerdekaan merdeka. Apa ini? Merdeka. mana? Merdeka. Yang tinggi karena kita berani memperjuangkan atau membela kebenaran. Bendera merah putih kapan pertama kali dikibarkan? Sejak nah, Indonesia Ini adalah teks proklamasi. Seperti dulu waktu kelas 5 kita juga sudah belajar tentang proklamasi. Masih ingat? Masih. Kenapa adanya proklamasi ini? Itu Jepang. Jepang Jepang, dibom siapa? Jepang. Jepang, Jepang, dibom Kota apa yang dibom? Di Jepang? Jepang. Nah, kapan dibom? 6 Agustus gue terus ada lagi satu kota lagi kota apa gue nah, Sul. Nah, ya. sekarang kalian silakan berkelompok untuk berdiskusi Nama gue Sul. Nama gue Sul. Nama gue Sul. Nama gue Sul. Semua buku jangan sudah sampai di rumah, di sini. Tidak ada doa,